Lepas-lepas guys kan tak ada Kami skam Haa Nengok tak nampak tu, uh, Lari atas ni Mana mana Tak ada tak. tak ada pun We added Hi guys Assalamualaikum Setiap yang korang nampak Depan aku ni Haa Kita ada Black Pink Oreo Okay Ada 3 variation uh, Paket biru Paket hitam Dan juga pink Paket biru tu original lah rasa vanila. Yang paket hitam ni krim dia strawberry. yang Untuk yang warna pink ni krim dia dark chocolate. Saya kan mula aku pergi Aeon. Ada yang warna biru ni je. Itu pun dua je. Aku hinta hintai lah. Seperti orang kata kita kena hintai lah nak tengok. Kot-kotnya aku dah save dah. Budak-budak TikTok bagi kotnya. Okay. Tapi sebabkan kat Aeon tu ada dua je. So aku, aku tengok hinta ada dua. Rose. Rose. Okay. So, aku ambil satu je lah. Ok, aku pergi Lotus pula. kat Lotus banyak eh, memang banyak. Semua ni ada warna ni. Cuma warna pink ni, kau tak ada nampak PC dia. mungkin okay, sebab dia punya paket ni memang dari luar dah jernih. So, senang nak nampak. Tapi aku tengok orang lain beli belik je kat warna pink. So, bumbu adalah pencarian aku dekat warna hitam tu. Belik-belik jumpa 07. Belik-belik jumpa 07. 07 siapa? Jamie kan? Dua kali tau. Lepas tu beli lagi. Nombor 10. 10. All members kan. Aku nak cari Lisa. Cari-cari aku macam. Eh dah tawakal dah. Confident. 09. Padahal. 09 bukan Lisa. Ya Allah. Dah balik. Dah beli baru aku teringat. Mula aku ingat. Kalau boleh nampak tau. Aku nak kumpul lah empat kan. Tapi dah tak. Kat ni pun tak ada nampak. So. Aku beli je lah set. Setiap satu flavor ni satu untuk kita rasa Pissing tu bukan pernah sangat bon, Tapi kita dahulah kita surprise lah ni, kan Sekali ini pun Rose mampus Beli kat Aeon harga asal dia RM7 tapi ada diskaun Dia adalah RM5.98 Diskaun RM2 Beli kat Lotus ni mahal sikit Dia RM8.99 satu ni Haa okay tu harga dia akulah tentukan. Okay apa mau masa mari lah kita unboxing guys Dia biru duduk original okay Cepat padahal dah tahu dah. Ini memang nampak tak nampak kot nampak tulisan besar besar rosin. Tengkang, tengkang, tengkang, tengkang, ambil ko. Jangan nampak. Tengkang, tengkang, tengkang, tengkang. Di mana pak? Di mana pak ada rose? Ini dia. Tengkang, okay. So kalau khusus mila lain lah gambar lain aku dapat. Okay, kita letak tepi dulu. Seterusnya kita akan buka yang warna hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku ambil kod 89 Bida Nelisa 09 padahal biasa 08. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Dereng. Kod 89. Rosie lagi. Sama sama. Apa yang lainnya? Di ada uh, punya apa? posing je lain sikit guys yang ini coach terdapat orang yang selama. sama sama-sama kita nanti kan jaje ja, Ini memang tak nampak langsung eh aku jeno macam dia scam aku ke. Baru tengok orang lain elok aje. Koyak, buruk gila koyak weh. Yes. Tak tukar simpan pun. Ha ni elok sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bau kedai. Dan ada, ha ini elok lawa. Koyak eh. Lebus mulut guys. Kan tak ada. Semua scam. Ha, ni tak nampak tu dari atas sini. Mana mana? Tak tak ada. Oi adik. Oi tak ada. Hei, adik. Hei, tak ada adik, ada kat bawah. Nombor 10, semua members. <laughs> Pandai ada nyorok kat bawah. Baik aku ambil dekat 17 tadi. Jenny tu. Pada aku tak kenal pun. Tak apa-apa je. Okay. Marilah kita rasa. Inilah hasilnya. Dua ni aku nampak ada Tahu tak? Eh. Nombor ni aku fiden Lisa. nombor. Okay. Tengoklah kalau Rajin nak beli lagi. Tapi bazir. Inilah dia kad yang aku dapat. Inilah manusia-manusia yang aku dapat. Okay. Marilah kita rasa yang original. Nah. Tak payah rasa. Biasa saya gedas. Tak ada lacuk black pink ke apa dalam ni. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm sekejap. Rasa rose Okay, next one. Marilah kita rasa yang Rose kedua. Kut, kosong sembilan. Aku mana nak beli yang warna pink main mana tak nampak kan? Aku mana nak beli princess sama je. Mari kita rasa yang ni, strawberry. Okay. Kuat tu je, strawberry. Oh my god. Nampak tu. Feeling dia warna krim dia warna pink. Black pink. Okay, bismillah. Okay lah not bad Sedap lah juga Original ni dah memang sedap Tapi aku macam tak minat saya rasa dia Aku prefer yang original lagi Daripada yang hitam ni strawberry okay, Yang terakhir aku rasa yang warna pink ni Dark coklat. Artinya ramai cakap ini sedap sekali tak? -tahulah. Kita rasa semua member Warna pink ni semua member ada Apa orang suka Lisa hmm, Lebih kurang je muka semua okay, Marilah kita rasa yang pink Kita rasa Jenny Kita rasa Jisoo eh. Lisa dan Rose okay, Mari kita buka Okay, lepas tu nanti siapa nak makan Oreo banyak? Ada sign dia orang, weh? Ni sign siapa? Aku tak tahu. Ni, I dapatlah sign semua walaupun tak dapat gambar. Banyak, weh. Tadi. Dahlah. Aku seorang je kat situ. Lepas tu, orang lalu gelak tengok aku menyuluh-nyuluh. Membelik-belik. Okay, ni. Pink di luar, black di dalam. Tadi, black di luar, pink di dalam. Nampak? Comel warna pink. Lepas tu, kan? dia letak ni, chop ni. Blackpink ke tapi banyak pula kan nak buat mood lain pula uh, Banyak pula kos Bismillah Okay last Memang rasa coklat tapi Okay lah sedap lah Tapi kau rasa macam mana pun Yang original paling sedap juga Tak tahulah orang lain kan Biasa, biasa orang makan macam tu kan Tapi sedap aja semua ni sedap aja Aku tak ada minat sangat pun makan Oreo ni tapi konten kan Kita belilah Nak kata minat blackpink pun tak Tapi macam biasa Dia kalau tak blackpink BTS Itu je fenomena Jadi kita kena tak, Janganlah ketinggalan kan Kita kena like join The hype okay Buat apa Rose buat banyak ni GKS apa beli banyak tu Asyiklah lain-lain Lainnya posingnya je lain Aku nak cari Nisa Adakah aku patut buat part tu tapi rajin pula akan makan benda ni. kau lokoma benda tengok kan. Okay. Tu sajalah video aku kali ni. Janji ada kontek kan. Korang dah beli ke belum? Korang dapat apa? Okay pada aku lah yang ni. Ni ni. Macam tu okay. Terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku selama ni. Yang setiap support pada aku jangan-jangan buat video. Apa pun jangan lupa untuk tekan butang like. Dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Dan tolong subscribe okay. Terima kasih. Dan see you guys di next video. Bye bye. Rosie. Kalau orang Melayu cakap rose je. Okay. Rose. Bye. Rose cakap bye bye.